Rahayu Sagung Dumati Kalis merpedoh nirin Sambikolo Jumpa lagi bersama kami Spiritual Perkutut Putih Channel The TV. Channel yang membahas tentang Ilmu Spiritual dan Budaya Sebelum lanjut jangan lupa untuk Dalam cara peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-mulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia tulisan-tulisan yang sanggup menggerakkan sebuah peradaban karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya perhitungan di dalam weton Jawa terdapat yang dinamakan dengan weton Sabtu Wage pada kalender Jawa weton umumnya digunakan sebagai patokan atau tolak ukur tentang karir hingga jodoh seseorang. Orang Jawa pun mempercayai kalau weton sendiri bisa mengidentifikasikan peruntungan dan juga karakter seseorang. Pada hitungan Jawa, Makan Doro yang kelahiran hari Sabtu mempunyai neptu bernilai sembilan. Serta mempunyai neptu bernilai 4. Sehingga apabila Ndoro lahir pada sabtu wageh akan mempunyai neptu berjumlah 13. Kitab Demon Jawa Kuno menyebutkan kalau hari lahir ini mempunyai watak seperti lakuni lintang.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 Agar tidak terjadi kesalahpahaman, kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak Sabtu Wage. Seseorang yang punya weton Sabtu Wage umumnya akan cenderung lebih introvert serta selalu ingin untuk menghabiskan waktu sendirian saja. Perilaku tertutup dari seseorang dengan kelahiran hari ini akhirnya memunculkan fitnah serta kerap dianggap remeh oleh orang yang ada di sekitarnya. Tetapi, terlepas dari hujatan orang lain, dia akan selalu bersabar, sebab wataknya yang tak pendendam serta tegar. Orang dengan weton tersebut tak takut untuk menghabiskan hidupnya sendirian tanpa teman sebab biasanya ia sangat mandiri. Doro yang lahir pada satu Wage pun gemar menolong orang lain dan juga mempunyai hati yang baik. Akan tetapi, Kelemahan utama yang terdapat pada dirinya yakni mudah lupa, suka membantah, dan juga cenderung tinggi hati. Karir Sabtu Wage Apabila Ndoro merupakan orang yang memiliki weton yang satu ini, maka mungkin saja akan mempunyai kepribadian yang penurut dan pendiam. Doro pun mempunyai sifat yang suka membantu, besar hati, dan juga mempunyai emosional yang stabil. Dari jumlah sifat yang telah melekat pada Doro yang dilahirkan pada weton tersebut, maka jenis pekerjaan yang terbilang cocok untuk digeluti antara lain yaitu polisi, TNI. PNS, dan karyawan swasta Intinya, weton ini akan lebih cocok apabila bekerja dalam pekerjaan tetap dan dengan gaji yang pasti Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa weton tersebut tidak cocok untuk membuka usaha Seseorang dengan kelahiran ini pun dapat membuka usaha tetapi akan jauh lebih baik apabila bekerja dengan berdasarkan perintah orang lain. Cinta Sabtu Wage. Bila Mmbah seputar cinta, Ndoro yang menyai weton ini akan cocok dengan orang yang mempunyai weton Sabtu Wage, Jumat Legi, Selasa Kliwon, Senen Pon, atau yang mempunyai neptu 16 atau 11 Ndoro yang lahirnya di hari tersebut akan menjalani hidup dengan bahagia bersama weton woton itu Dan juga saling melengkapi kekurangan yang dimiliki masing-masing Sifat baiknya, yakni biasanya orang berwarton ini sangat setia, murah hati, serta mempunyai bakat besar untuk mengontrol rumah tangga supaya berjalan dengan harmonis dan tenang, rezeki Sabtu Wage. Sabtu Wage menjadi salah satu weton yang mempunyai neptu tinggi di mana hal itu ada hubungannya dengan menerima rezeki yang bagus. Bila seorang anak dilahirkan pada weton tersebut namun kakak dan ayahnya mempunyai jumlah neptu lebih kecil, maka anak itu akan menjadi suatu sumber keberuntungan untuk keluarganya. Ia diyakini mampu menaikkan tingkat ekonomi dari keluarganya Akan tetapi Hal itu dapat menjadi suatu kebalikannya Bila Neptu yang dimiliki kakak dan juga ayahnya justru lebih tinggi